Kegembaraan yang tiada henti Beraih mimpi yang tak bertepi Memang tak mudah untuk merubah Sebuah harapan jadi kenyataan Jualan, dan es krim jauh, memperlihatkan banyak hal baru. Sudah lelah lewati ini, padang menyerah berjalan tanpa henti. Lelah tapi jangan menyerah. Tak ada yang tahu itu semua bisa terjadi. Berbagai kata, berdua bijak, selalu mengiringi. Kakahi, beri arti motivasi untuk tak berhenti meraih mimpi nanti akan tiba masanya semua akan menjadi nyata lelah tapi jangan menyerah tak ada semua bisa terjadi hey, hey. Semua jangan menjadi nyata Gelah, tapi jangan menyerah Tak ada yang tak Akan mencari nyata Belah, tapi jangan menyerah Tak ada yang takut di semua Bisa terjadi